Assalamualaikum selamat datang di channel Cece. Kali ini aku mau bikin tahu walik Isiannya bakwan jamur Ini beneran enak banget Buat kalian yang pengen tahu caranya Langsung aja tonton video ini sampai selesai ya Karena ini juga bisa untuk ide jualan Maupun cemilan aja Ini aku mau siapin dulu Daun bawangnya aku iris tipis seperti ini ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah kalau udah selesai ngiris-ngiris daun bawangnya ini aku sisihin dulu supaya nanti gampang ya untuk menyampurnya. Ini mau aku siapin juga jamurnya. Untuk jamurnya ini aku siapin dan aku iris-iris kecil seperti ini ya. Untuk ukurannya. ini sesuai selera kalian aja. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah kalau udah selesai kita iris-iris jamurnya seperti ini. Aku juga mau masukkan ini ke dalam wadah seperti ini ya. Lalu ini mau aku campur juga sama bahan-bahan yang lainnya. Nah kalau jamurnya udah masuk ini aku tambahkan daun bawang daun bawangnya juga aku masukin semuanya seperti ini, setelah daun bawangnya aku masukin, nanti aku juga mau masukin bumbu yang lainnya, jadi kali ini aku gak mau ribet, aku mau bikin yang gampang-gampang aja, ini aku tambahkan tepung bawang langsung seperti ini ya masukkan secukupnya aja ini kira-kira setengah saset, jadi gak aku masukin semuanya, lalu aku tambahkan air sedikit demi sedikit nah untuk konsistensinya seperti ini aja, jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu Padat juga ya nah ini setelah aku siapin ini aku mau iris-iris dulu tahunya untuk irisnya seperti ini kita belah bagian sampingnya aja satu sisi seperti ini ya nah kalau udah kita belah ini aku keluarkan isi tahunya seperti ini ya pakai tangan aja supaya gampang lalu ini aku balik seperti ini pelan-pelan aja untuk baliknya supaya nanti hasilnya bagus dan tahunya nggak robek nah ini untuk isian tahunya ini mau aku campurkan sama isian bawang jamurnya ya supaya nanti hasilnya tambah gurih nah ini aku ini tahunya yang udah aku balik-balik Udah siap untuk kita goreng Udah siap untuk kita isi isian bakwan Nah ini aku campurkan dulu sama isian bakwan jamur tadi ya nah, Setelah aku aduk-aduk Ini mau aku isi ke dalam tahu yang udah aku balik seperti ini Dan ini lakukan secara keseluruhan ya Jadi ini isinya seperti ini Kita padatkan supaya nanti hasilnya bagus Lakukan semuanya sampai selesai Nah buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang Terima kasih Ini aku mau siapin dulu Untuk minyaknya juga ya jadi kalau kita sambil ngisi kayak gini jangan lupa juga kita siapin minyaknya jadi supaya nanti kalau kita udah selesai ngisi minyaknya juga udah siap dan pas banget bisa untuk kita buat untuk menggoreng nah buat kalian kalau suka dengan video aku ini kalian juga bisa subscribe kalian juga bisa like dan komen Kalian juga bisa request di kolom komentar ya Mau aku bikinin resep apa Insya Allah nanti bakalan aku bikinin Nah ini aku masih lanjutin isiannya seperti ini Lakukan nah, semuanya sampai selesai ya Karena ini butuh banget ketelatenan Jadi kita harus bersabar Kalau bikin tahu walik seperti ini setelah semuanya selesai aku isikan seperti ini, ini udah semuanya isiannya juga udah habis ini yang terakhir Nah ini dia tahu waliknya udah siap untuk aku goreng Ini tampilannya benar-benar cantik banget Ini bisa untuk ide usaha maupun ide jualan Ini juga bisa untuk cemilan pas lagi santai kayak gini ya Ini gorengnya semuanya aja karena ini minyaknya banyak Jadi kalau goreng tahu walik tuh sebaiknya minyaknya benar-benar panas banget Supaya hasilnya bagus dan ada kriuknya nanti di luarnya ya Nah ini aku masukkan semuanya karena ini wajahnya cukup besar juga untuk menggoreng tahu waliknya jangan lupa juga nanti sesekali kita bolak-balik ya supaya nanti nggak gosong nah ini tahu waliknya udah agak keringan ini aku bolak-balik dulu supaya nanti hasilnya nggak gosong ya kalau udah kecoklatan seperti ini ini bisa untuk kita tiriskan ini udah aku tiriskan ini agak kegosongan ya aku gorengnya jadi agak kocok kayak gitu tapi nggak apa-apa ini enak banget ini udah aku mau sajiin tahu waliknya seperti ini kita sajiin nampan seperti ini ya ini bener-bener enak dan crispy banget kalau kalian pengen nyobain bisa pakai resep ini karena resep ini benar-benar gampang banget ini nggak butuh waktu lama kalau kita bikin dengan resep ini terima kasih udah nonton video ini sampai selesai aku ingetin juga jangan lupa like share dan komen ya teman-teman kalau kalian suka dengan video aku ini nah ini dia tahwaliknya udah siap untuk kita sajikan ini enak banget apalagi kalau disajikan pakai cabai lalap seperti ini cabai lalap ini benar-benar pedes banget dan cocok kalau dimakan pakai Tahu tahwalik ini juga bisa dimakan pakai saus ya jadi ini bikinnya gampang juga enak banget Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tahu walik ini benar-benar crispy di luarnya, tapi ini beneran lembut di dalamnya, ya. Apalagi isiannya jamur, benar-benar enak banget karena jamur itu memiliki aroma yang khas. Nah, seperti ini dalamnya, benar-benar lembut banget. Ini udah enak banget kita makan. Ini benar-benar ada kriuknya, ada lembutnya juga. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum.